hatinya gitu pengen sekarang nih cinta wong muda gituan, hmm. nah, jadi anak muda itu cinta ibu itu ya. sampai saat ini belum ada ya Kia. Hmm. Kalau mau berang-berang manton, hmm. siranan dan oraan ngobrolan kurang kek. Ya emang sekarang isi ya hari pertama-tama isi itu malah kakeknya telor. Oh kayak konon Kia. Kita dari kapan balik ya? Balik ya. Kali mau nengah kapan? Maka teh terasar. Tukar, ya anak pesen lemble kok kan, wong wadon sing rata-rata anu kah coba. Ya kagak sih nonton wong wadon. Ya tulunglah. Segala lur. Sok. Kapan? Ya sing ya, setia, emang, sing setia, sing emangnya awak kita. Jangan Bener-bener kita Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Dube. sehat channel Fajar nah itu bosku ada mas Kiki siapa ja, sih lagi? jalan mm, jaring hmm.. jalan jaring ya.. mas Kiki sih.. kemurusuk baik bos ja, kemurusuk baik ya.. Yeah, lagi panjaring apa kek? jaring jair itu kan jaring jair kayak kaya.. nyilaki.. iya yeah. nyilaki <ti> Tapi orang enggak. kayak ganggangnya jadi disilaki. Hmm, Dicaranya, bos bos. ini rawa-rawa. Caranya kayak neneng. Soalnya rawa-rawa kia. Di rumput ganggang. Jadi kalau mau menangkap rumputnya nggak disilakin. Susah untuk memasang jaringnya tuh. udah kemana kayak olah kebelen, dek, indolir ya, ya kita kayak anu klopot, masih ya, kayak lokasinya di desa Ambulu. Kecamatan Losari Kabupaten Trebon sawah desa Ambulu sawah yang sudah tidak produktif bosku sawahnya sudah kelem seperti danau anakan sawahnya berubah jadi rawa-rawa dulu sawah di sekitar sini sangat subur bisa ditanamin berbagai kepala wijah dan bisa ditanamin padi juga tapi sekarang sawahnya sudah berubah jadi rawa bosku ini kayak gini semua sawah di kampung desa Amul kecamatan Losari Kabupaten Cerbon soalnya kampung desa Amulu kampung yang berada di pesisir terletak di kecamatan Losari Kabupaten Cerbon dulu enggak seperti ini bosku dulu air lautnya rendah tapi sekarang air lautnya makin naik jadi eh, saat air pasang mudah masuk ke sawah dan saat air hujan eh, bisa terjadi banjir bosku karena airnya nggak bisa mengalir ke laut eh, teman satwa lagi tertongkrong. apa gelayarannya Kelayar, bandung masih blueyur semua. Udah oh, di anak cirine atau gimana nih? Kue oh, bandungnya rasanya apa nih tempat-tempat kayak gini? Ya hari kemarin ini mancing ini ya aneh gak emang. Tak, gitu. uh, guri, ya maafun tak. Rasanya beliin akora gurih ya. Iya banyak Tapi yang nama-nama ya agak semang. Deh. Yeah cair bos, cairnya monster monster gue, cairnya gue cair ireng, soalnya urepending gang ganggang sih ya. Kemungkinan faktor ganggang, -gang, jadi air warna ikannya tem, walaupun ikannya ikan betina ya kayak ikan wadon Wadon lah, ya campur, gupor. Kudu kedu bos, kisah kulan sapi raseng jair nongke malah saya murah yuk tapi pakulah madunya kalar. kalar ini. Gwis, tembepan pasang apa pirang kali jalan pasang. banyak balik singas. singas kok bisa monok Kek? iya. Ya. yang jika balik waki. oh jika balik berarti ya, kayak. oh nambah. sini oleh pirang kilo. oleh tulung kilo. kilo malah saya kali terlu berarti papa terima ya. Iya, kita jaring sih, jaring, jaring sih. Si. awi jambi ro. Makat jambi itu. Jambi itu ke jam sepuluh hmm. orang luwe, jam segi ya. Hmm. ini aku tertongkrong nih. Pondasi apa? Pondasi rumah, pondasi apa? Kita oleh gue tempatnya kayak enak, nih. Pasang orang gimana? Sampai mana ki? Kayak hari dipasang lagi pirang pirang ngeludang ya. Iya orang banyak bengkok. Hm. jadi kopi setelah pasang lagi ya. dijak Waduh. hitam kote. nggak kali itu, itu mau bunga, kali oleh, oleh hari awan tidak kali kudo tuh angin lagi paninggar di hari bunga kita ada orang katon orang katon jaring cuman hari kenangan sorakan batiku pada pencelak. Hmm, pada tarap. Iya, untuk sore kita di cuman situ saya Nah ini bos kita Mas Kiki di lokasi sini banyak burung ya, banyak burung. Semuanya Mas Kiki punya jaring burung bisa pasang di sini bisa dapat banyak di sini di sini lokasi habitat burung bosku burung seperti kayak burung pelipis lah yang terbangnya rendah tuh enak sih burung di sekitar lokasi sini kalau luru pakannya keren, paling keren lokasi iwak ya nah Kia di tes seluruh jaring makat WS kok tes berdua makat luri iwak mana Ora turutip ketiak balikan kitoro turu. kasa sarang pangkat man. Hmm, pasang sekarang jelek, tinggal jelek, pas maju jemaat modal. Oke, kau balik ke jaluknya. Nah, gua gua duitnya gua apa mukaya pal duitin celakanya. Oke, oke, cuman kan dini oli. Hmm, jadi kayak, masih ke persiapan persiapan mukaiku, kan embe suku mben buka tanah, bung wadon sing, gelamek ya. Oleh biaya kawinan, lumayan gitu ya. dari karena persiapan itu penting. Kira-kira, rumah-kira pengen dari perawan atau orang-orang? Orang-orang, oh, perawan-orang yang penting emangnya. Yang penting, setia, setia. Nggak perawan, nggak canada, ya. Enggak peduli prawan enggak peduli janda ya. Yang penting, suka sama suka, ya. terus setia lah. Apaan-anaknya gitu ya. Bagus gitu. Karena, karena orang-orang pilih rumah-pilih, rumah-pilih cuman umatnya kah tuki ya iya kah tuki yang kupit kira kah tuki kayaknya gitu nih syarat dua tuh sumur pit tumbuh atau karena kembang pada pitu ini melu syarat kalau itu iya mau pulang bosku katanya oh, sudah capek berangkat nyari ikan mulai jam 7 pagi dan tadi ikannya katanya sudah dijual dapat tiga kilo nah, ini ikan yang terakhir ya pulang jual ikan lalu berangkat lagi jaring ikan lagi nah ini sudah capek mau pulang musterahat jaringnya ukuran jaringnya ukuran pirangin belum in, Belung in. Belung in. Weh, jaringnya dek, apa jaringnya onyilih oh, itu kalau Bisa tukul jadi dibagi jadi dua atau tiga ya. Iya. Kalau kepanjangan susah ya. Hmm, hmm, iya soalnya lokasi ini hmm. ya. Hmm. Hari kedawan susah. jadi kapan balik ya? Balik ya. Manis -manis kapan? Maka anak-anak gitu ya, pesan membeli kok anu coba ya balikin nonton ya tulunglah ya sing setia-setia emangnya setia apakah kita janjinya kepriwaki namun-amun oleh setia dan setiap janjinya kan ingin pan itu akan kepriwakannya sebagai saksi panurutnya awal kewongwat hmm. bener-bener kita panurut awal kewongwat yakin? yakin demi Allah demi Allah baik janjinya dari bumi oke bosku tadi kita sudah melihat mas Kiki yang sedang berburu ikan muljaringa di rawa-rawa bosku dan tadi juga saya sempat bercanda sebentar sama mas Kiki Mas Kiki orangnya asik bosku Orangnya luku dan transparan Mas Kiki saat ini bosku Ingin menambahkan Seorang perempuan Yang setia sama mas Kiki Soalnya mas Kiki uh, Usianya sudah uh, Mulai bertambah Dan ingin cepat uh, Memperoleh Kebujaan hati Padahal Mas Kiki orangnya kerja keras bu Kalau semuanya ada perempuan atau ada cewek yang bisa uh, menerima Mas Kiki dengan badannya Mas Kiki juga tentunya akan lebih setia. Oke okay, bosku jadi kita sampai sini bosku. Oke okay, yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Oke okay, bosku sebelum kita pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.